Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seekor monyet sedang nangkring di pucuk pohon kelapa. Dia nggak sadar sedang diintip oleh tiga angin besar. Satu, angin topan. Dua, angin tornado. Tiga, angin bahorok. Tiga angin itu rupanya pada ngomongin, siapa yang bisa paling cepat jatuhin si monyet dari pohon kelapa. Angin topan bilang, dia cuma perlu waktu 45 detik. Angin tornado gak mau kalah, 30 detik, katanya. Angin bahorok senyum ngeledek dan bilang, 15 detik juga jatuh tuh monyet. Akhirnya satu persatu ketiga angin itu maju. Angin topan duluan, dia tiup sekencang-kencangnya. Wus, merasa ada angin gede datang. Si monyet langsung pegang batang pohon kelapa. Dia pegang sekuat-kuatnya. Beberapa menit lewat, nggak jatuh-jatuh si monyet. Angin topan pun nyerah. Giliran angin tornado. us Us. Dia tiup sekencang-kencangnya. Gak jatuh juga tuh monyet. Angin tornado juga nyerah. Terakhir, angin bahorok. Lebih kencang lagi dia tiup. Us, us, us. Si monyet malah makin kencang pegangannya. Nggak jatuh-jatuh. Ketiga angin gede itu akhirnya mengakui, si monyet memang jagoan, tangguh. Daya tahannya luar biasa. Nggak lama, datang si angin sepoi-sepoi. Dia bilang mau ikutan, jatuhin si monyet. Keinginan itu diketawain sama tiga angin lainnya, yang gede aja nggak bisa, apalagi yang kecil. Nggak banyak omong, angin sepoi-sepoi langsung meniup ubun-ubun si monyet. Pes dengan lembut, enak banget, adem, segar dan riap-riap. Matanya si monyet nggak lama ketiduran dan lepaslah pegangannya. Alhasil. Jatuhlah si monyet Pesan moral Boleh jadi ketika kita Diuji dengan kesusahan Dicoba dengan penderitaan Didera dengan malapetaka Kita tetap kuat Bahkan lebih kuat dari sebelumnya Tapi jika kita Diuji dengan Kenikmatan Kesenangan, kelimpahan Kekayaan, kekuasaan Dan kejayaan Disinilah Kejatuhan itu terjadi. Jangan sampai kita terlena dan terbuai. Tetap rendah hati, mawas diri, sederhana, berbuat amal, hati-hati dalam tindakan, perbuatan, dan perkataan. Bukan karena kritikan yang membuat kita jatuh, tapi sanjungan dan pujianlah yang membuat kita jatuh. Inilah hikmah filosofi angin sepoi-sepoi.